Hai jika anda pemula dalam pembelian akwarium ikan naik laut tolong hindari ikan-ikan ini pertama ada ikan antias ikan antias ini makanya banyak sehingga menumpuk kotoran dan amonia sehingga membutuhkan filter atau refugium tambahan kalau ada ikan yellow box fish yellow box fish ini merupakan bom waktu karena jika dia terlaca atau stres, dia akan melepaskan racun yang bisa mematikan catok akwarium anda lalu ada powder blue tank, powder blue tank ini susah untuk dibiasakan dengan airwakorium anda dan jika sudah biasa dengan airwakorium anda bisa menyeruang ikan-ikan lain dengan ekornya lalu ada Achilles tank Achilles tank ini dia susah untuk dibiasakan juga sama seperti powder blue tank selain itu dia juga sensitif terhadap patrasit sehingga bisa terkena penyakit dengan mudah. lalu ada mood idol, mood idol ini bahkan ahli juga tidak bisa membeli karena membutuhkan Aku yang sangat besar dan hanya makan rumput laut. Terima kasih.